Hai hai hai hai hai hai hai hai hai Kembali lagi bareng Mamang Bradshot channel official ya cuy Seperti biasa hari-hari kita akan membahas bocoran, trik dan sedikit tips dan trik gacor bermain Gets Opo Limbus lagi tentunya cuy Dan untuk lahan bermain Mamang sendiri masih ditemani lahan tergacor terkece rekomendasi di tahun 2022 Ini anjing lagi enak-enak ngomong lima seketer ya cuy lumayan ya Boy masih dimana memang bermain masih di situs tergacor tentunya ya Boy dimana lagi kalau bukan di naga 138 nih Boy karena eh karena di naga 138 ini banyak benefit yang kalian dapatkan nih cuy dan di naga 138 juga merupakan salah satu situs slot online tergacor di Indonesia dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentunya cuy dan tingkat transaksi depo dari mulai depo WD cepat padat akurat dan terpercaya ya Boy pokoknya jangan ragu lagi ya Boy naga 138 solusinya ya Boy Gaskin. Oke cu tanpa berlama-lama lagi ya bro langsung saja kita ke in game gamenya cuk seperti biasa memang di sini hanya membawa modal super santuy gitu cuy cukup buat beli bakso saja ya Boy kita mencoba aduh keuntungan di game get of Olympus lagi tentunya cuy kali aja dikasih yang manis manja gitu kan boy Idih dikasih tambahan 5 skater anjing di dalam gitu kan cuy Ayolah kasih gitu sayang sekali ya cuy Cuma tambahan pressure 5 biji doang anjing Harusnya itu ditambahin 8 gitu kan Atau 10 gitu kan boy hmm. Kalianya udah madep boy udah enak-enak ini maju tinggal koneknya aja gitu kan Boy ayolah kayak gak sken, gitu kan Boy anjing masih cuma segini oke sip Batak, ke idih gak mau Cuk ayolah kita tambahin Boy Masa cuma segini anjing oke lumayan lumayan lumayan oh ya Boy memang juga tidak lupa mengingatkan kembali ke kalian semua ya Boy Main slot itu diusahakan menggunakan duit bebas, gitu cuy. Jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras, apalagi duit orang tua ya, boy. Nanti yang ada malah kalian semua menjadi beban keluarga, gitu cuy. Jangan sampai lah, boy. Karena kan game ini juga sangat beresiko ya, boy, apalagi kalau kalian semua yang belum mencukupi umur, gitu cuy. Karena memang juga di sini hanya sebatas mencari uang tambah-tambah rokok saja, gitu cuy. Game ini tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian, ya, Boy. <tuh> oke, okay, Cuk, karena barusan cuman dikasih berapa, anjing, barusan, ya, Cuk. Kita coba all in aja, ya, Boy. tanpa ragu lagi, sih, langsung kali aja dikasih aman-aman, tapi malah gak lah. Jadi, oke, okay, sih, lumayan, Boy. Lumayan. ayolah amin, lagi, gitu, cuy. Harusnya soalnya kurang bet kurang ya cu dalamnya ya boy Padahal kayaknya udah enak anjing yang sekali pecahnya kurang anjing Gak konek cu ayolah eh okay. mm -mm, anjing Gak konek lagi cu Stop simbolnya boy Gak mau ya cu mm, anjing Konek juga ya boy Konek anjing Konek lagi cu Cangkir cua-cua idih Dikasih pecah ya cu Kuni yang yang mengambang Gak mau ya boy Lumayan nice ini kayaknya ya boy ini <coughs> nice naik ya cu. Jangan lupa seruput kopi jangan lupa ya boy <coughs> <coughs> Idih hmm. Ungunya gak mau connect ya boy Ayolah satu spin terakhir kasih kejutan di akhir lah anjing Oke lumayan cu lumayan memperkecil ketertinggalan ini memerah merah anjing gak mau ya boy lumayanlah lumayan lumayan lumayan cuman dibalikin 138 yang saja ya cuy aduh nampaknya masih rugi-rugi dikit ya boy kita coba di 70 spin bola kali aja ngasih haratis gitu, boy. selagi ada haratis ngapain harus dibeli gitu cuy ya lah gaskin lo ngasih kejutan sejauh ini si kakek ini ya boy kayaknya lagi gabut ya boy kayaknya lagi mager gitu si anjingnya boy idih anjing kurang matu cu ayolah kasih yang manis-manis yang manja-manja gitu cuy anjing belum ada tanda-tanda sejauh ini cu anjing gak meledak woy kamu pasti bisa anjing gak idih 16 ribeng anjing gak ditembak please us Mm -mm, anjing mampus, boy. Kali 10 juga lumayan, ini sayang sekali cangkih. dan pasir sama merahnya enggak dikasih konek, boy. Tapi lumayan, cuy. Dikasih up lagi, kan gitu, boy. Lumayan, boy. Buat memperkecil ke tertinggalan gitu, cu. kita coba baik aja ya, boy, di b 400. Buat tung itu, buang sial dulu lah, gitu, Jangan terlalu bar-bar boy. nanti disedot lagi lu sendiri yang pusing anjing hmm. uh, uh, Anjing ayolah kasih yang mantap-mantap Ini buang sial beneran ini boy Oke okay, sih lumayan kali tiga juga yang penting connect ini cincin cihuahua anjing mah diganjel sama kali dua si anjing tapi lumayanlah nice again ayolah kasih kasihan ya, mantap mantap Iwan boy oke sip lumayan ungu ungu, -ungu janda idih disambut cangkit bal nagus cincin please boy mm -mm. anjing melah delima lima pinokio enggak mau cu Lumayan sensasional ahi yang kita dapatkan ya boy, meskipun cuma di bed-bed TC, -bed ya, boy tapi lumayan lah, tidaknya itu cuy Ini udah biasa ya boy dikasih sense sama dikasih ngeplos kayak jalan tol anjing, sayang sekali jam pasirnya nggak dikasih konek cuy ayo kasihin lagi gituan boy Enggak, connect game anjing cuma dikasih 47 puluh tujuh ribeng saja itu e, aduh dilema ini my boy dilema dilema gitu cuy kita coba naik bed aja ya boy belum deh lah coba masih di bed empat perak saja dulu itu cuy karena kayaknya lagi jelek juga si kakeknya ya boy. dari tadi nggak dikasih yang mantap-mantap soalnya ya boh. lah, mungkin segitu saja yang mampu mamang sampaikan buat pola-polanya bisa kalian coba ya boy. untuk bednya menyesuaikan saja gitu ancu. jangan memaksakannya boy karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik bagi kesehatan tubuh. pokoknya terima kasih banyak yang udah bantu supportin mamang dengan cara like, share, and komen sebanyak-banyaknya boy you next video, thank for watching Baba Fucker, you know that?